Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa فَمَا يَطْلِ الْفَلَاحَ دِيَاهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ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 Wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin pin nar, a'adhanallahu wa iyaakum minal nar. Rabbi syrahli salari, wa yassirli amri, min lisani, qawli. Al-ikhwa wal-akhawat rahimani wa rahimakumullahu subhanahu Bali kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang terus menerus curahkan nikmatnya kepada kita hingga pada saat ini kita masih merasakan nikmat yang agung, nikmat yang besar. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'mat. Attafakuh iddin. Mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Berikan. taufiknya Kepada kita. Untuk berjalan di atas al-haq atau di atas aqidah dan manhaj ahli sunnah wal jamaah ini nikmat yang sangat besar yang tiap muslim dan muslimah hendaknya mensyukuri nikmat tersebut. Ya. Wal rahimani wa subhanahu wa ta'ala. tema yang disebutkan yaitu inilah jalanku yang ini jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam dan para sahabatnya iya kan jalannya pemateri tetapi hendaknya kita berusaha iya untuk menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam yaitu yang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru di atas jalan tersebut yakni menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala iya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala Ini adalah jalannya para nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Jalannya orang-orang pilihan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin para nabi yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Yusuf Qul katakan wahai Muhammad hadihi sabili ada'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ma'ana minal musyrikin katakan wahai Muhammad hadihi sabili ini adalah jalanku. Ada awalillahi yang aku menyeru. di atas jalan tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ala basiroh di atas ilmu. Ya basiroh, saya dan beserta orang-orang yang mengikutiku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ayat: Anawamni tabani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ya, inilah yang dimaksud. Yakni jalan yakni jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa wa dan kita berupaya untuk meniti di atas jalan tersebut. Ya. Dan itulah as-siratul mustaqim. As-sirat al-mustaqim yang Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anna hadza sirati mustaqiman. Jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya bahwasanya ini adalah sirati jalanku yang lurus. Ya maka jalan tersebut dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan ini jalan-jalan yang banyak yang menyimpan dari menyelewen dari jalan yang hak jalan yang lurus tersebut sehingga dengannya kalian terpecah bercerai berai. Dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Musta'in Dan juga. Allah subhanahu wa ta'ala. Memerintahkan. Untuk. Menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Udu' ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati ahsan. Menyeru lah ila sabili rabbik ke jalan Rabb-mu. Wahai Muhammad dengan cara hikmah dan juga nasihat yang baik dan berjadallah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Iya. Jadi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang dibangun di atas ilmu. Iya. Adalah jalan yang hendaknya seorang yang menyuruh di atas jalan tersebut dengan cara hikmah, lemah lembut. Dan kalaupun memerlukan untuk diskusi atau berdebat, mendebat mereka, maka dengan cara yang baik. Dengan cara yang paling baiknya. Ya. Ini dakwah Nabi Alaihi Wasallam dakwah para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Dibangun di atas ilmu. Ini kata al-olama ini Syekh Ahmad bin Saleh al-Osaimin berdakwah di atas basiroh, yaitu basiroh dengan ilmu itu sendiri. Basiroh dengan yang didakwahkan dan juga basiroh akan tata cara berdakwah. Iya. Bashirah akan keadaan kondisi yang ia dakwahkan. Itulah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam yakni di atas bashirah. Iya. Allahul musta'an. Dan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala ini yang didakwah kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga dakwah kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki kedudukan yang sangat agung, ya, yang sangat tinggi. Pada setiap zaman dan waktu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, waman ahsanu qaulan mimmun dhaaila Allahi wa amila salihah. Waqal innani min al muslimin. Siapakah yang terbaik? Ucapannya, kata-katanya dari orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Allah subhanahu wa taala, wa amila dan amal dan beramal salih, waqal innani binal muslimin raya mengatakan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. ya. Yeah. jadi pentingnya dakwah kepada Allah subhanahu wa taala. Dakwah al-haq yang setiap yang didai Allah subhanahu wa taala hendaknya berjalan di atas hal tersebut, di atas dasar yang telah didakwahkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala wa wa Karena nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh, ya, suri teladan. Apa yang telah ia tunjukkan dakwahkan maka itulah dakwah ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah wal jamaah berada di atas jalan tersebut ya karena tidak mungkin dikatakan al haq kalau bertentangan dengan sunnah atau jalan rasulullah Alaihi wasallam wa ataupun sebagian Mengatakan mengambil dari sebahagian sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga belum tentu benar pengakuannya di atas sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena terkadang mengambil suatu hadis yang mendukung dia, meninggalkan hadis-hadis yang lain, makanya harus ada syarat yang lain. Atau syarat yang mengikat yang lain yaitu sesuai dengan pemahaman salafuhadihil ummah. Sesuai dengan pengalaman atau ya, amaran amalan salafuhadihil ummah dan pemahaman mereka. Bagaimana mereka berjalan di dalam memahami sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad alaihi wasallam Bagaimana mereka memahami, maka demikian. Kita memahami sesuai dengan pemahaman mereka. Ini baru kemudian dikatakan ahli sunnah wal jamaah iya al-haq haqqan yakni ahli sunnah wal jamaah yang benar-benar komitmen di atas sunnah Rasulullah s.a.w. Sesuai dengan pemahaman. Salafu hadihil ummah, Pendahulu umat-umat ini. Ya. Kenapa? Karena. Sebagaimana ayat tadi yang kita baca. Sebelumnya. Allah s.w.t. Memerintahkan kepada kita. Untuk mengikuti jalan tersebut. Ya. Jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Fattabi'uhu wa la tatabiu'us subun. Fatafarraqa bikum an sabilih. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu. Maka ikutilah wahai kalian. perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tatabiu'us subun. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang dengannya kalian bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian dengannya, dengan jalan tersebut, iqamah mengikuti jalan yang lurus tersebut agar kalian nanti bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala ya maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menerangkan jalan yang lurus ini suatu garis ya Qattalana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wa sahbihi wasallam qattan bi yadihi Waktu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris suatu garis yang lurus qattam mustaqiman dengan tangannya sendiri Thumma khatta hututan an yaminihi wa an syamailihi yaminihi wa an syamailihi au an yaminihi wan an syimali hadza as-sirat hadza al-khat kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggaris-garis jalan samping kiri kanan jalan yang lurus tersebut kemudian ia mengatakan hadhihi hadza sabilullah ini adalah jalan Allah subhanahu wa taala Mustaqim, dan ditunjuknya jalan-jalan yang di samping jalan yang lurus tersebut. Ala kulli sabilin minha pada setiap jalan-jalan tersebut ada syaitan yang menyeru kepada jalan-jalan tersebut. Nas Allah Subhanahu Wa Taala As-Salamatul Aafiyah. Al-ikhwa wal-akhwat rahimani wa rahimakum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pegangan seseorang tak kalah ingin tepat atau berjalan di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala yaitu Tentunya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala atau melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan bahwasanya taroktukum ala sya'in au amrain ma inta maksak lam tadillu. Ya Kitab Allahi wa Sunnati. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku telah meninggalkan pada kalian dua perkara. Dimana jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan sesat selama lamanya. Ya, Lang ta'zilu, ma ta masak tumbihima kitab Allahi wa sunnati. yaitu kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah sunnahku kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wa wasallam berkata Imam Malik rahimahullahu taala tidak akan baik umat ini yang di akhir umat ini kecuali dengan bagaimana baiknya umat-umat yang pertama artinya dengan apa ya apa pegangan mereka sehingga mereka baik. Umat-umat yang pertama. Layus ummah illa Tidak akan baik. Ya. Akhir umat ini kecuali apa-apa yang umat-umat pertahap yang pertama terdahulu. Baik. Dengannya. Ini Bagaimana bisa mereka baik? Tentunya yaitu berada di atas as al-mustaqim atau ya sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam jalan ya nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam ya Allah mustaan Kemudian tentunya Ini membutuhkan penguat. Iya. Seseorang berjalan, bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Di atas jalannya Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam. Tentunya di sana ada pendukung-pendukung yang dengannya bisa berjalan di atas jalan tersebut. Iya. Yang paling utama adalah al ilmu ilmu bagaimana kita mengetahui bahwasanya ini adalah jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mempelajari ilmu ya yaitu sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam wa jelas ya Allahul Musta'an. Jadi seseorang hendaknya mempelajari ilmu yang terkait Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ikhlas di dalam amalannya, ya, utabah juga bagaimana seseorang bisa mengikuti atau tepat di atas sunnah Tak takala dia tidak mengetahui bagaimana sunnah sunnah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam yakni semuanya kembali kepada ilmu yakni ya al ilmu demikian pula dengan cara hikmah ya ini semuanya tentunya yang mendukung akan hal tersebut adalah yakni dakwah atau berjalan di atas manhaj yang benar semuanya harus didukung dengan apa-apa yang kita sebutkan Allahul mustaan ya berlemah lembut juga sabar berhias dengan akhlak yang utama semuanya ini adalah pendukung Ya, Allah'ul musta'an. Al-Ikhwa wal Rahimani wa Rahimakum Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ilmu yang paling besar atau terpenting seorang hamba pelajari adalah ilmu tauhid. Berkaitan dengan pengisahan, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa taala berfirman, "Wahai kalakatul jin dan al-insa illa dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, walla untuk beribadah kepada Aku", kata Allah subhanahu wa taala. Ya, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa taala juga di dalam surah al-fatihah, "Ia kanabul wa ia kanastain". Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi ini At-Tawheed terpenting dari ilmu tersebut dan juga jalan yang paling pokok. Kalau seseorang ingin berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW maka dahulukan tauhid sebelum ilmu-ilmu atau dakwah kepada yang lainnya Allahul musta'an ya nas Allah Subhanahu wa taala assalamu ta wal afia kemudian hal-hal yang lain yaitu hendaknya seseorang Menghindari sebab-sebab yang dengannya dia menyimpan dari jalan yang lurus tersebut. Tabilullahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Banyak sebab-sebab penyimpangan dari jalan yang hak atau jalan yang lurus. Allah an. Di antaranya adalah puluh berlebihan ekstrim di dalam agama ini di antara sebab seseorang bisa menyelewen dari manhaj yang hak jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam wa ya Allahul musta'an jadi dari manusia yang pertama yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Semuanya manusia ketika itu berada di atas pengesaan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Semenjak Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Adam alaihi salam ke bumi. Pasu ibu surugah. Apa nonno ilari di noih. Karena suatu pelanggaran yang hanya sekedar memakan, ya, kuah yang dilarang. Maka, dengan dosa yang seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan dari surga, ya, kemudian turunkan ke, ke bumi, tempatkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya, di masa itu semenjak... ya Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan Adam alaihi salam di muka bumi itu berada di atas pengesan, ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, kala baina Adam wa Nuh asharatu Qurun kulluhum alal Islam. Ya. Antara Adam dan Nuh, yaitu 10 abad. Semuanya berada di atas Islam, ini Tauhid. pengesan, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya baca. Illa anak-nasab ada dalikat alaku bissalihin, wabda alinhirafil aqidah. Hanya saja manusia setelah itu bergantung pada orang-orang soleh. Dan mulailah muncul penyelirinan di dalam aqidah. Jalan yang lurus. Ya. Fi ula'ikal qaum al-lazina ba'asallahu fihim Nuhan alaihis salam. yaitu pada kaum Yang Allah subhanahu wa ta'ala utus dengannya Nuh alaihis salam. Fa'da'an zayyana lahumus syaitan ibadat al-asunam. Setelah syaitan memperindah kepada mereka kaum ini sebelum terutusnya Nuh alaihis penyembahan terhadap patung-patung berhala berhata berhala berhala apa sebabnya demikian muncul yaitu karena gulu terhadap orang-orang saleh jelas ya Allahul mustaan bagaimana juga disebutkan ya di dalam hadis yakni surah Nuh ya dan diriwatkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Abbas radhiyallahu taala anhumah tentang firman Allah Subhanahu wa taala qalu wa, wa la tadarunna alihatan takum wa la tadarunna wadda wala suwa wa la yagutsaw wa la yahuqo wala yagutsaw wa yahuqo wa, ya wa nasra mereka mengatakan La tadarun aalihatakum jangan kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian tuhan-tuhan kalian dan jangan kalian meninggalkan wad wad tuwa yagus yagus Ya'uk. dan nasra Berkata Ibnu Abbas semua nama-nama ini adalah nama orang-orang soleh. dari kaum Nuh kepalang tak takala mati binasa semua telah meninggal setelah mereka meninggal syaitan mewahyukan maksudnya membisikkan ya pasal patung-patung bikin patung-patung di tempat duduknya yang mereka dulunya duduk di tempat itu ya dan beri nama dengan nama-nama mereka mereka pun melakukan fa'alu walam tu'abad. Hatta idha halaka ula'ika wa nusiyal ilm u'bidat. U'bidat. Sehingga ketika itu dia pandai sompah. Ya, untuk melom meringerang jasa-jasana. Yang ini amalan-amalan yang mereka dulu lakukan. Sehingga dia semangat melakukan. ya Termotivasi dengan melihatnya. Iya, kata Ibnu Abbas dalam tu'bad ketika itu belum disembah. Ya. Nanti setelah mereka binasa, yakni yang membuatnya ini patung-patung, pati -patung, ini keturu, apa generasinya yang membuat, ya. sehingga ilmu pun terlupakan maka mereka anak belakangan sumpah nih, anak-anak mundi, Allahul mustaan. Apa penyebabnya yaitu karena gulu Allah musta'an Ya Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyakum wal gulu hati-hati kalian dari perbuatan gulu fa inna ahlaka man kana Wa al gulu fid din karena sungguhnya hanyalah yang membinasakan Orang-orang sebelum kalian adalah al-gulu di dalam agama. Ya bergulu, apa berbuat gulu, berlebih-lebihan, ekstrim di dalam beragama. Allahul mustaan. Jadi hendaknya seseorang ajan taliwa. Ya Allahul mustaan, Santai, pertengahan di dalam beragama. Kan artinya juga. perdalilkan ya, dengan santai. Sudah melanggar. Atau banyak tanazul. Mengalah dalam perkara agama. Ya. Allah Musta'an. Ini terjatuh di dalam perkara yang diharamkan. Masih dibilang pertengahan. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamatawal afiyah. Ya. Demikian juga penyebab seseorang menyelewen di atas jalan yang hak jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebodohan. Iya. Allahu mustaan. Kebodohan. Iya. Ini termasuk sebab dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an radhiyallahu taala anhuma rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam bersabda menjelaskan akan keadaan ilmu yakni di yang mana ciri akhir zaman yaitu ilmu atau kebodohan merajalela dalam artian ilmu berkurang dengan matinya para al ulama dan ini kita saksikan bahwa banyak dari ulama-ulama kita telah meninggal Allahu musta'an tanpa ada pengganti yang menduduki kedudukannya ya atas Allah Subhanahu wa taala assalamualaikum dan ini menyebabkan kejahilan di tengah manusia. Nas Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Rasulullah s.a.w. Inna allaha la yakubidul ilm. Intiza'an yantazi'uhu minan nas. Tungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mencabut ilmu. Ya. Dengan mencabut ilmu tersebut dari manusia. Jadi di dada-dada manusia. iya Hanya dia diambil ilmunya sehingga apa-apa yang ia telah pelajari hilang begitu saja tidak demikian Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu Walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan mencabut para ulama Ini mematikan dengan matinya para al ulama hatta idza lam yabqa aliman Tenggah narikudien agaga tau macah, dia nagaga tau pandrita. Ita kota nas ruusan juhala. Manusia menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh, tau bodomi. Nasa ni ustaz, yariga andre guru Allahul mustaan. Pasuilo faaf tau bijir ilm, fazolu wa azolu. Tenggah Manusia bertanya kepada mereka. Minta fatwah. Sehingga dia berfatwah tanpa dasar ilmu. Mereka pun sesat. Dan menyesatkan. Nas Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamatawal afiyah. Ini sebabnya kejahilan. Ya. Allah'ul musta'an. Tapi tentunya ini. Bukan ulama yang sebenarnya, yakni penggantinya ini bukan ulama yang sebenarnya, ulama yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah matikan. Ini yang muncul adalah ruusan pemimpin juhala, pemimpin-pemimpin yang jahil, tokoh-tokoh ditokohkan di dalam golongan mereka, padahal degaganisme misalnya atau ya sangat sedikit ilmunya akan tetapi itulah ya tak kalah kejahilan sudah merata nas allah subhanahu wa taala sallam dan juga tak kalah kesamaran kebenaran tersebut kebenaran dikatakan kebatilan dan Kebatilan dikatakan kebenaran. Al-Haq. Nas Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamat wa al-afiyah. Sehingga orang berpaling dari kebenaran menuju kebatilan. Ya. Allah mustaan Kemudian diantara sebab yaitu al ibtidah fid-din. Berbuat bid'ah di dalam agama. Ya. Allahul Musta'an. Al-bid'ah itu sebagaimana didefinisikan oleh Imam Syafi bin Rahimahullah Ta'ala. Kata beliau Tari'kum fid-dini mukhtar'ah tudahi syari'ah duksadu bisuluki alaiha al-mubalagatu fi ta'budillahi subhanahu wa ta'ala. Suatu jalan di dalam agama yang dibikin-bikin, dibuat-buat, yang menyayangi, menandingi syariat yang mana dimaksudkan berjalan meniti di atasnya, yaitu berlebihan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bid'ah. Ya, melotandin ini syariat eh Agak gaya buah-buah mi, pagi nasabah nasangi agama kurang. Sehingga dia membuat suatu yang dengannya dia maksudkan berlebihan ya berlebihan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala karena Subhanallah syaitan, bagaimana syaitan itu membuat semangat ya orang tak kalah melakukan bid'ah. Beda dengan orang-orang yang tepat di atas sunnah ibadahnya. Lengi cerana ya. si tangih. dapat Ya. Kadang. dapat Ini terjadi. Ya. Semangat sekali kalau bid'ah. Allahul Musta'an. Terkadang juga saya. Apa namanya. Heran ya. Melihat ya. Sebagian muslimin di dalam ibadah ibadah terkadang semangat sekali mengamalkan hal-hal yang tidak ada dasarnya di dalam agama sementara hal-hal yang warid ditinggalkan Anggaplah misalnya dzikir-dzikir Badas salawat. Iya Masya Allah Megallah ada tambah tambahan na settingding Padahal yang disunahkan, misalnya kan ya. bacaan subhanallah subhanallah 130 3. Desengare kana baca yolo Iya, melosi lele alhamdulillah are ga bacana perantara na. Allahu akbar engkasi perantara Wahai sekiranya kita cukupkan dengan apa yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya yafana Allahu lumusta'an kata Imam Malik rahimahullahu taala ya manza'ama anna anna eh uh, nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam au man min tad ma man betadaa ma bid'atan fil islami faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam uh, khana ar-risalah Anni man ibtara bid'atan fil Islam yara hasanah. Siapa yang berbuat suatu bid'ah di dalam Islam yakni fid din yara Yang mana dia melihat atau yang memandang bahwasanya bid'ah ini baik di dalam syariat pakun sa'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khonar risalah maka sungguh, ia telah menuduh Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam telah berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, al Allah Subhanahu wa telah wa atmamtu alaikum ni'mati wa Ta'ala telah berfirman, 'Yah, Allah telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian wa atmamtu alaikum ni'mati dan aku telah sempurnakan untuk kalian Ni'matku. Waraditu lakumul islamadina. Dan aku telah rida Islam. Bagi agama kalian. Hukamakola rahimahullahu ta'ala. Yang ini terhadap. Lafat. Yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi. Ini. Insya'Allah ta'ala mudah-mudahan. Bermanfaat. Tidaknya. Orang muslim dan muslimah. senantiasa komitmen pegang di atas sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan as-siratul mustaqim Ya yang allah subhanahu wa taala terangkan di dalam al-quran al-karim bahwasanya adalah jalan yang lurus siapa yang meniti di atas jalan tersebut di dunia maka jalannya juga di akhirat kelat dia akan berjalan di atas asirat as al-mustaqim yang lurus kalau dia menyelewen dari jalan yang lurus di dunia ini maka dia juga menyelewen di akhirat kelat nas Allah Subhanahu wa taala assalamu ta wal mudah-mudahan bermanfaat subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana da alamin